Oke. Di sini saya coba jelaskan lagi ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari eh, gambar teknik di pertemuan 7. Kita ada yang disebut di sini fillet dari garis. Oke, di dalam gambar teknik, terutama kalau misalnya kita menggunakan software apapun, saya katakan di sini menggunakan softwarenya SolidWorks. Maka di sini bagaimana fillet? Nah, di sini Pilet itu ada di antara ujung garis, ya. Misalkan di sini, di sini, ya, garis ini dan garis ini itu bisa menggunakan pilet atau setiap sudut menggunakan pilet. Kita perhatikan di sini, nah, oke. Okay. Misalkan, kalau menggunakan 3 dimensi piletnya sudah ditinggal tekan di sini, misalkan ada namanya. Pilet ada namanya chamber. Kalau pilet dia membentuknya likar, ya busur. Kalau di sini menggunakan chamber maka kita bedakan di sini. Kita praktekkan ya di sini. Kita menggunakan jadi di sini eh, chamber. Berapa chambernya di sini? Kita menggunakannya berapa? Karena ini Le, di disini tebalnya 10-10 maka tidak boleh melebihi itu katakanlah kita misalkan 2 di sini ya dua. apa yang terjadi dengan hasil ini maka seperti ini nah pemahaman berikutnya ketika ini mau dibuat jangan uh, pilet tapi chamber Algar, apa, pilet bukan chamber maka bentuknya di disini, ini kan 10 kita buat misalkan e, 4. Hasilnya seperti apa? Oke. Okay. Hasilnya berbeda dengan e, kalau yang ini chamber, kalau ini pilet Bentuknya berbeda. Itulah yang di dalam penyajian gambar teknik. Misalkan, yang ini pun kita menggunakannya, apakah ini kita gunakan chamber atau pilet Kita buktikan di sini. Kalau kita menggunakan Pilet, apa yang terjadi? Tentunya membuatnya ini seperti, oke, okay, begini ya, ya ini begini. Kalau misalkan kata lain katakanlah belakang menggunakan tekniknya lain, chamber, apa yang terjadi dengan chamber ini? Bisa gak? Ya mungkin saja bisa, kenapa nggak bisa? Nah. Ini kita gunakan perbedaannya. Gambar ini kita potong. Memotongnya seperti ini. Jadi, di sini kita lihat perbedaannya. Kalau yang depan ini berbentuknya R, radius, kalau yang ini lurus. Oke, berapa derajat? Kemiringannya berapa derajat? Itu perbedaannya antara si e, chamber dengan bilet lalu sambil saya perhatikan lagi ada beberapa komentar di sini e, di dalam pertemuan ini ada namanya run out ya, yeah. run out di sini seperti ya oke, okay, kalau run out itu di sini Bagaimana kalau dalam istilah ini, ya? Bagaimana dalam istilah "round out" itu? Apa jadi "round out" dalam e, gambar teknik itu? Seperti apa? Kita harus e, tahu juga, ya. E, misalkan ada... Kita buka di sini, ya. Ada, run out. ada lokasi, ya. Lokasi sebuah sistem datum. Nah, misalkan di sini, eh, oke, okay, kita contohkan di sini, ya. Run out. of, tadi kita gambar ini ada perubahan, ya. Oke, okay, nah, perubahannya sebelah sini, di sini ada sistem datum. Datum itu apa? Mana eh, istilahnya itu datum, ya? Datum di sini di dalam kalau digambar teknik itu banyak variabel yang harus kita ketahui juga ya datum mana ini datum nih. ini menandakan apa informasi ya informasi dari datum targetnya apa ini untuk menginformasikan ini apa keterangannya apa oke misalkan ada target gak ya. Ini target datum, target garisnya yang mana? Kita akan menginformasikan yang mana. Ini adalah sebuah informasi juga. Oh, targetnya di titik ini. Nanti keterangannya di sini apa? Akan kita masukkan keterangan. Memang ini harus menggunakan eh, kita mempraktikkan langsung. Jadi kalau secara teori nanti gimana gitu? Ya, tidak apa-apa. Nanti kita sambil belajar tentunya memang gambar teknik itu harus menguasai salah satu software terutama karena kita teknik industri ini atau teknik mesin atau lainnya sebenarnya sama minimal harus menguasai software 3D ya jadi bagaimana di sini kita pahami dulu ada ya. beberapa pertanyaan yang harus saya jawab ini sambil saya lihat eh, apa tanggapan dan komentarnya itu seperti apa ya mungkin harus sambil dibuka saya harus lihat apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaannya ya. oke ini tema masih lanjutannya tapi kita harus bahas satu persatu ya. oke ini mungkin eh, cukup lah ya nanti ada pertanyaan lain sambil kita bahasnya seperti apa oke eh fine